Silakan. atau Limin Tadami, anak lain. Terima kasih terima kasih kita datang ke Unity. mungkin kita mengadakan pertemuan Akbar pada hari ini. Gunanya karena selama hampir 3 tahun pernah ketemu dan kami yang masih berada di Bali selama pandemi ini merasa kami sendiri di sini memperkuat lagi memperdalam lagi rasa kekeluargaan dan rasa persaudaraan kita sebagai uh, satu tanah satu misi. Nah, oleh karena itu kami mencetus untuk mengadakan pertemuan Akbar yang kita laksanakan pada hari ini. Adapun dasar dari kami berangkat dan untuk pertemuan ini berangkat dari nol kami tidak punya apa-apa karena kas kita sudah minim karena selama tiga tahun kita tidak pernah store kas ayuran uh, kecamatan oleh karena itu karena ACKI merindukan sekali untuk kita bertemu dan bersulamuka Tuhan berkehendak kepada kita semua dan pengurus Biksa kami diberi dana atas dasar kami sendiri yang cari kami dia dan seluruh perorangan dari tingkat desa sampai uh, kecamatan. Begitu kan kami kumpulkan dana sampai saat ini 6 juta 200.000 rupiah. Untuk Kemarin ACK dari pengurus olahraga mengadakan turnamen internal Kami cari dana di sana dengan surplus dana dari sana itu menjadi rupiah. Oleh karena itu, biasa tidak memperbaikan kata Sebenarnya kerinduan kami, apalagi saya sendiri Karena selama pandemi ini saya merasa sendiri berada di Bali Bersama orang-orang yang masih duduk pakai baju kami selalu juhat berdua kata nah, nah yang nanti terjadi apa-apa Di sini kita berdua siapa yang bantu kita Dan siapa yang bantu saya Oleh karena itu kerinduannya Sekali pada hari ini sebenarnya Tidak sendiri Karena uh, Warga kecamatan kita itu Yang terdata di Oktober 2022 Yang aktif itu 87 kakak Dan 102 Orang bujangan, ada juga orang bujangan. Yang mana total keseluruhan kita warga Satar Mesir yang sudah terdaftar di kedukaan Iqmar dan kedukan uh, itu 387 orang termasuk warga Satar Mesir uh, Bali asli. Satar Mesir Bali asli itu anak-anak kita yang lahir di Bali. Nah, itu total kita. Tapi Hari ini sangat disayangkan sekali kita sampai setengahnya Tapi, kami bagaimanapun cara nanti, kami tetap berburu kepada para bapak-bapak tersebut, -bapak para ketua kami, penanggung kami, supaya bagaimana caranya, supaya kita bisa bersatu lagi dan bersua lagi, mungkin di lain waktu. Terima kasih para kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih untuk kita semua, dan nah, selamat datang. Terima kasih para koleksi. Mari kita memberikan tepuk tangan untuk beberapa uh, pihak kita koleksi. Terima kasih banyak. Mari selanjutnya, uh, saya persilakan Ketua Ikam untuk menyampaikan sambutannya. Uh, waktu dan tempat itu silakan. baik bagaimana sambutan dari dari kita kita jadi mungkin Manga ta 25a, 20 kecil ke 3 matang aranya, 2, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, Jadi mungkin 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, Ketua 20, 20, 20, Jadi, turun tukar damage cuma, misalnya, dia 3-3 legonya, bermain oleh kalian, lihat. atau itu. Jadi, ya, kota ini, itu tekan, ini, ada dikit. Nah, itu pecah, visual, di hari terakhir, sebagaimana kehadiran, tidak masuk air, dan kita akan juga. Karena faktumnya kegiatan, setelah saya e, secara dipercayakan, untuk e, dipercayakan sebagai anggota atau ketua kecamatan, jadi memang berangkat dari situ. Ini adalah momentum untuk kita semua. Jadi kita bisa bersama dan bertemu kembali seperti dulu jadi pas dulu iksam itu uh, luar biasa dan kita sering berbicara uh, ini terlalu keren Tuhan ah, Bapak ini selamat datang yuk. jadi ya ini masih uh, kali para magang temu akbar iksam baligo itu berangkat. Banyak hal yang Kita coba uh, Temukan solusinya Karena begitu banyak peristiwa yang terjadi Di tanah rangka ini Yang mana Sebetulnya kita harus kenal satu sama lain Tetapi ada Hal hasil di kita, ada jarak Jadi momentum ini Mengharapkan Supaya kita semua Cukup kenal satu sama lain Sehingga nanti dalam hal-hal tertentu Peristiwa-peristiwa tertentu Kita bisa saling tolong-menolong dengan cepat Jangan sampai ada yang memiliki kegala Tidak diketahui oleh orang banyak Begitu terjadi sesuatu Baru kita sadari oh ternyata orang kita Apalagi orang satunya sendiri jadi harapannya ke depan Tidak ada lagi peristiwa festival Yang uh, Secara administrasi Tidak tercatat di Kecamatan Momentum ini Mengajak kita semua Supaya kita mengambil Bagian dalam organisasi Keluarga besar Kecamatan Satremisi di Bali. Saya juga mengajak kepada Adari mahasiswa yang belajar untuk kemudian nanti aktif di kecamatan koordinasi dengan pengurus kecamatan, sehingga kedepannya ada kendala atau kegiatan-kegiatan uh, akademik mahasiswa dari pengurus kecamatan juga bisa mensupo. Terus hal lain yang bisa saya sampaikan bahwa memang organisasi kita ini kita tidak dapat apa, itu kenapa tidak diganti juga Jadi harapannya kita bergabung Sebagai suatu badan Suatu organisasi Untuk merangkul Mengayomi kita semua yang ada di lantauan Jadi biar kita Kenal dekat Satu sama lain Jangan sampai Seperti yang saya sampai sebelumnya Ada masalah kita tidak tahu Keluarga besar Sahtar Besi tidak tahu jadi harapannya semua NDMKI -se -e, Banku Yeter tua yang belum terdaftar di Komes atau bisa mengharapkan supaya kita mengambil bagian itu harapan terbesar dari kami para burus. Jadi uh, Thomas Doni Tombo. laporan keuangan dan juga anggota aktif dan juga agenda-agenda yang akan kita laksanakan uh, di tahun 2023 satu, salah satu yang saya akan bocorkan yaitu nanti kita akan share link kita akan data warga melalui link sehingga nanti link itu cukup mudah dan mudah akses nanti silahkan isi link itu sesuai dengan alamat yang tertera di KTP jadi supaya kita mudah untuk melacak semua keberadaan ACKIDT atau tua, atau atau sekolah atau mahasiswa jadi itu harapan besar dari kita semua itu kali pertama jadi jadi mga sa Baik, terima kasih kepada Ketua Eksan yang telah menyampaikan sepatah kata, dari tujuan mungkin saya bisa uh, menyampaikan kesimpulan dari kata-kata uh, tadi bahwa jika ada uh, Ketua Berdasarkan FISI yang belum diantar di pusatnya FISI, silakan serang mungkin sama yang jadi si waktu kita mulai as, tapi orang ngaji di ke ke Hemong, pasang pasang anak, pasang lain, mungkin hotel yang boleh. Cari senang bising, baru amanah, ini lo suka mungkin air kawai boleh suka rencana itu eme susah kan kemarin rancangan itu itu ada mungkin cekeng susah kata itu deh itu korong ngecaanggit air menggoo neuniannya semen guna apa itu menggoo pati ini pasti jadi gaya semua itu tapi menggoo kaliga Ikuti koloma pau rukun, ketamping asoka ikol dema, itu dipan, ibu murik lain buah asoka ikol dema, mungkin pakai ke, eh dengan kona kecengah dari yang cewek soto, ini tuh kasih teman jadi inti, forum, keloloan itu yo'o, sebuah, ini baru pertama kali aku apa ya, eh, oleh masih ada sekai anak lain, jadi mudah-mudahan ini awal untuk kita yang yang seperti ini. Dengan semangat itu semoga segala yang kita rencanakan bersama tidak hanya tertulis di atas dulu kita kita bisa laksanakan. Mungkin untuk satu kadang itu kembali bolot ke luar. Jodoh baiklah berbeda, rencana juga untuk melaksanakan nggak diunggol lebih dulu jadi mungkin dua tiga program tapi itu bisa kita laksanakan itu jauh lebih bagus daripada ITM 10 program tapi oh, ya. jangan kita laksanakan sesaat apa setengah ya Raksan jadi mungkin hidup uh, baik-baiknya oh, mungkin anak lainnya terlalu baik aku dari Sambang ini merupakan kompor arti naik semoga bergoda dia Mesionia Tanah Di bawah Ini Terima kasih banyak Senang, cuma Sangat itu ACKE anak lain, ada umpor lain Terima kasih banyak Uh, baik terima kasih para masyarakat di sambang ini adalah salah satu sebutan yang kami pakai. jadi ya oh satu hari ya coba dulu ini cuma misalnya untuk kita dua hari sekali. Hai, ya. hai, ya. hai, ya. hai, ya. hai, hai, hai, hai, hai, tahu. hai, hai, Saya, saya akan menyampaikan laporan dan dasar ah, kenapa kita bentuk ayuran ah, muka karena sejak pembentukan satar misi Bali baru pertama kali untuk pembentukan uang muka juga itu semua berdasarkan karena evaluasi selama pandemi ini makanya. Kami sebagai pengurus kemarin supaya uh, kita itu harus ada uang buka Adapun laporan mengenai uang buka ini kas buka satar kita ditetapkan dan dibentuk sejak Agustus 2022 Nah, selama saya, selama pandemik, selama 2 tahun, banyak sekali warga Manggarai kita yang meninggal di Bali, yang mana rujukan ataupun tinggal di Bali untuk evakuasi pulang. menerima atau sudah puas dengan jawabannya sudah disampaikan oleh petugas kependidikan. asal rek. terima kasih banyak. mungkin selanjutnya dari kores lain atau masing yang lain, mungkin ada pertanyaan ataupun masukan, mungkin dari penggeok. oke, si re, salam hangat kepada jawab, bisa jawab. Kedulia ini kolonoma itu ya Laga-laga terasa Baya tahu sejauh model Mekanisme keuangan Dari saturnya saya Seperti ini Tema kolonoma Musilapurku atau kaya Mungkin seperti itu Selamat pagi, Pak Petua Orang yang mempercayai kita untuk pindah uang Makanya saya tekankan Program Tidak perlu program lain Saya bilang ke pengurus yang pertama saya minta duka dulu, kita harus punya kas duka tersendiri. Yang mana nanti kalau ada warga kita dalam keadaan manggarai dan khususnya lagi sangat setiap kali ada dukanya manggarai pasti saya ada di situ dan om John pasti ada di situ, karena kami sama om John lihat tiga generasi itu selalu ya. Itu Pak sebagai termasuk aduasi KI di Teo selama pandemi 2020 2020 dan 2021 dan 2022 awal itu untuk biaya evakuasi pulang itu kita susah untuk mencari dana kadang kita sampai telepon pribadi lepas pribadi asikai Manggarai di D dengan pak kolebeo keluarga di Teo Manggarai oleh karena itu berangkat dari itu semua makanya saya tetapkan kemarin itu kepada pengurus bahwa kita harus punya kas buka sendiri karena